kepada segala obat amin doa sebelum kelahiran anak dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin baru di dalam keluarga kami sungguh engkau sendirilah yang telah menciptakan dia lewat keluarga kami semoga kami semua sungguh siap lahir dan batin menyongsong anak yang kau anugerahkan kepada kami kalaupun anak yang akan lahir nanti tidak sesuai dengan keinginan kami Semoga kami tetap percaya akan kebijaksanaanmu dan menerima dia dengan senang hati. Semoga bayi yang kami nantikan ini lahir dengan selamat dan kehadirannya membawa kebahagiaan di tengah kami. Demi Kristus Tuhan kami yang kelahirannya sungguh membawa damai dan sukacita bagi seluruh bumi.